Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial membuat video pembelajaran menggunakan screencast Sebelum kita mulai tentang bagaimana langkah-langkah membuat video pembelajaran menggunakan screencast ada beberapa hal yang perlu kita ketahui jenis-jenis video pembelajaran yang ada selama ini bila kita amati setidaknya ada tiga jenis teknik membuat video pembelajaran teknik pertama itu seperti ini jadi ada papan, kemudian ada guru di syuting langsung. Jadi kelihatan gurunya, kelihatan juga papan tulisnya seperti ini. Kemudian cara kedua, itu dengan cara merekam layar. Jadi layar direkam, kemudian di sini juga menggunakan aplikasi tulis tangan. Jadi sambil menulis sesuatu di aplikasi tertentu kemudian sambil direkam layar. Kemudian yang cara ketiga adalah hampir mirip dengan cara kedua yaitu merekam layar tapi menggunakan PowerPoint dan tidak menggunakan aplikasi tulis tangan. Nah, kali ini yang kita akan pelajari adalah membuat video pembelajaran. Dengan cara merekam layar dan menggunakan PowerPoint, yaitu cara ketiga. Untuk cara ini, kita di samping menggunakan software PowerPoint, kita juga menggunakan aplikasi perekam layar atau screen cast. Pada kesempatan kali ini, kita akan... Belajar menggunakan apa yang disebut dengan Fast Tone Capture. Kemudian sebelum kita menggunakan Fast Tone Capture, karena kita menggunakan PowerPoint untuk perekapan layar, maka yang harus kita siapkan adalah powerpoint terlebih dahulu. Seperti apa PowerPoint yang harus kita siapkan? Kita lihat ya, contoh PowerPoint yang sudah saya siapkan. Nah, ini adalah PowerPoint yang sudah saya, saya, saya siapkan ya. Ini judulnya Trigonometri Anti Pusing". Ini sudah saya siapkan, ada 4 buah slide ya. Tekniknya begini. PowerPoint ini yang sudah kita buat, nanti kita jalankan sambil kita rekam layarnya. Namun, PowerPoint ini harus kita setting, munculnya harus bertahap. Jadi tidak langsung satu layar penuh, slide ketiga tidak satu layar penuh, slide ketiga juga begitu tidak. Satu layar penuh. Nah, untuk itu, maka kita berikan apa yang disebut dengan animasi. Coba perhatikan ini ya. Ini akan muncul satu per satu. Nah, yang ini ya. Perhatikan nanti akan muncul satu per satu. Nah, seperti ini, muncul satu per satu. Sambil nanti memunculkan teks satu per satu, nanti kita akan berikan narasi ataupun penjelasan. Kemudian bagaimana cara kita membuat teks atau gambar muncul satu-satu, maka caranya adalah dengan cara memberikan animasi. Ini, coba kita tampilkan. Nah, ini langsung muncul sekaligus ya. Supaya tidak muncul sekaligus seperti ini, maka harus kita setting dengan cara memberikan animasi. Bagaimana caranya? Misalkan ini kita munculkan pertama kali yang gambar sistem koordinat ini. Maka ini kita blok semuanya. Kita blok semuanya, kita ulang ya. Kita blok semuanya, kemudian klik animation. Kemudian ini ada beberapa pilihan. Cuma saya lebih suka yang ini yang paling sederhana. Cuma memunculkan saja. Nah. Kemudian setelah itu. Ini kita munculkan ya. Klik fade. dan ini kita munculkan. Kita block saja. Fade. Kemudian kita block. Fade. Nah kemudian ini ya bisa kita blok atau bisa kita klik saja ya, kemudian kita klik fade, ini kita klik fade, yang terakhir juga kita pilih ini belum yang kita klik fade, ini kita klik fade, nah, oke setelah kita berikan animasi, kita coba sekarang apakah benar muncul satu persatu. Nah. Ya. Oke kita cek sekarang slide ketiga, slide keempat sudah saya buat ya, slide ketiga sudah saya buat muncul satu-satu nih slide yang kedua ini misalkan kita blok sekaligus ya sehingga nanti langsung muncul ini sekaligus empat gambar kita klik nah sekarang kita coba kita jalankan PowerPoint ini ya, nah, nah muncul ini gambarnya sekaligus empat gambar, nah kemudian ini muncul satu persatu, mulai dari grafik, kemudian sin alpha, kemudian cos alpha, tan alpha, ya, ya ini juga begitu satu per satu. Nah, setelah kita berhasil membuat powerpoint, kemudian nanti powerpoint yang kita jalankan, ya, sambil kita jalankan powerpoint, kita rekam layar. Oke, apa aplikasi yang kita pakai? Kita bisa menggunakan Fasten Capture. Seperti apa Fasten Capture? Nah, inilah logo atau ikon fashion Capture. Inilah yang kita gunakan untuk merekam layar. Asumsi saya bahwa Bapak-Ibu sudah berhasil mendownload dan menginstall fashion Capture di laptop. Adapun bagaimana caranya. Terserah Bapak-Ibu di mana mencarinya. Entah di tutorial mana atau dari sumber mana yang jelas anggapan saya bahwa Bapak Ibu sudah berhasil memasang Fastune Capture. Kita mulai dengan klik dua kali. Nah, muncul seperti ini ya. Di sini ada menu screen recorder ya. Sebelum kita klik screen recorder, kita siapkan PowerPoint yang sudah kita buat. Nah, seperti ini ya. Ini PowerPoint sudah siap kita jalankan. Kemudian aplikasi FaceTone Capture juga siap kita jalankan. Nanti kita jalankan secara bersama-sama antara PowerPoint dan FaceTone Capture. PowerPoint sekarang kita tampilkan, ya slideshow ya, klik slide slideshow atau F5 juga boleh. Nah, akan muncul tampilan slideshow PowerPoint, setelah itu kita klik screen recorder. Nah, di sini ada tampilan pilihan bagaimana besar layar yang kita gunakan. Di sini ada full screen, ada full screen without taskbar, ada rectangular region dan sebagainya. Kita pilih saja yang ini yang full screen without taskbar. Artinya layar penuh tapi taskbar bagian bawah tidak ikut terekam. Oke, setelah itu kita klik rekod ya klik record jangan lupa di sini centang record audio biar suara kita jika ikut rekam ini pilih mikrofon plus speaker ya mikrofon plus speaker dan klik record ya di sini sudah muncul start atau cancel ya di sini ada penjelasan kalau nanti kita mau memperbesar layar atau mendekatkan layar maka tekan F5 kalau mau pause atau resume atau berhenti maka nanti tekan ctrl F10 Oke setelah itu kita klik start ya ini maka mulai dengan perekaman ya Oke setelah kita klik start Maka nanti kita langsung Jalankan powerpoint sambil kita Memberikan narasi powerpoint yang Kita jalankan Oke kita mulai klik start Oke setelah Klik start maka langsung Kita mulai merekam Ya, Langsung kita mulai merekam Sekarang perhatikan saya mulai merekam layar sambil memberikan narasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video pembelajaran dengan judul Trigonometri Anti Pusing untuk sekalian materi ini sangat penting untuk kalian pelajari karena selama ini kita tahu bahwa trigonometri itu banyak sekali rumus dan rumus ini yang kadang-kadang bikin pusing ya. Untuk itu perhatikan video ini sehingga kalian nanti tidak mengalami pusing dalam belajar di trigonometri. Perhatikan rumus ini ya. Ini ada beberapa rumus yang sangat banyak. Yang ini mungkin bikin kalian pusing ya. Namun jangan khawatir nanti saya akan memberikan cara bagaimana menentukan nilai-nilai trik menteri tanpa menggunakan rumus yang sebanyak ini. Oke, perhatikan ini ada sistem koordinat di mana kita terapkan rumus-rumus sin, kos, dan tangan. Oke, Bapak-Ibu, uh, Bapak ini Anggap kita sudah selesai menjelaskan power point ya. Anggap kita selesai menjelaskan power point. Maka ini kita selesaikan dengan cara tekan tombol control dan F10. Kemudian klik save. kasih nama ya misalkan video satu ya klik shift